Mencari cinta Di tempat yang tidak biasa Tepat di antara luka Dan kesunyian tak mereda Telah ku temukan dia Memelukku dalam sepinya Aku mencintainya Dalam ruang yang telah terbatas Hanya senandung jiwa Hanya rasa yang seluruhnya Aku mencintainya Menjaganya Menggenggam nafasku, membelengguku. Katakan padaku, ini tak benar. Meski luka kian merebak, Meski duri meraja Bunga itu tetap mengembang oh, Cinta ini memeluk jiwaku Menggegam nafasku, membelangkuku Takkan padaku ini tak benar. Cari cinta. Mm -hmm.